Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita Mr and Mrs News. Kali ini kita akan membahas terkait gambar baru teleskop James Webb menangkap dua galaksi yang dikenal sebagai 2 zw 96 membentuk pusaran saat bergabung dalam konstelasi Delpinus.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 Wakil Presiden Kamala Harris dan Presiden Perancis Emmanuel Macron melihat gambar web yang baru bersama dengan kompungsi baru pilar penciptaan yang ditangkap oleh observatorium luar angkasa selama kunjungan ke Markas Besar NASA di Washington pada hari Rabu. Teleskop web yang dirancang untuk mengamati galaksi yang redup dan jauh serta dunia lain adalah misi internasional antara NASA dan mitranya, Badan Antariksa Eropa dan Badan Antariksa Kanada. Sepasang galaksi yang dikenal sebagai 2 jw 96 terletak sekitar 500 juta tahun cahaya dari bumi di konstelasi Delphinus. Titik-titik cahaya di latar belakang gambar mewakili galaksi jauh lainnya. Bentuk berputar-putar dari dua galaksi tercipta ketika mereka mulai bergabung mengganggu bentuk masing-masing. Penggabungan galaksi terjadi ketika dua atau lebih galaksi bertabrakan di ruang angkasa. Daerah terang tempat bintang dilahirkan bersinar di tengah gambar, sementara lengan spiral galaksi sebagian bawah terpelintir oleh tarikan gravitasi penggabungan. Para astronom menggunakan observatorium untuk mempelajari bagaimana galaksi berpolusi dan di antara topik lainnya mengapa galaksi inframerah bercahaya seperti 2 ZW96 bersinar terang dalam cahaya inframerah mencapai luminositas lebih dari 100 miliar kali matahari kita. Para peneliti telah mengubah instrumen web pada penggabungan galaksi, termasuk 2ZW96 untuk memilih detail halus dan membandingkan gambar dengan sebelumnya yang diambil oleh teleskop berbasis darat dan teleskop luar angkasa Hubble. Bersama-sama pengamatan dapat mengungkapkan gambar lebih lengkap tentang bagaimana galaksi berubah dari waktu ke waktu. Nah teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait gambar baru telekub James Webb menangkap dua galaksi yang dikenal sebagai 2ZW96 yang membentuk pusaran saat bergabung dalam konstelasi Delvinus. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.